Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian dimanakah? Allahumma Muhammad Wa Muhammad. Mereka mengucurkan tangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berikrar. Inilah yang tercatat dalam sejarah sebagai bayat akobah kedua. Dalam ikrar itu mereka berkata Kami berikrar, mendengar dan setia pada waktu suka dan duka Pada waktu bahagia dan sesara. Kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada Dan kami tidak takut kritik siapapun atas jalan Allah ini Rasulullah SAW menjabat tangan para lelaki tetapi tidak menyentuh tangan wanita setelah itu beliau berkata pilihlah 12 orang pemimpin dari kalangan tuan-tuan yang akan menjadi penanggung jawab masyarakatnya Istiwa ini selesai tengah malam menjelak burung Jauh dari masyarakat ramai saat itu mereka berharap hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui perusahaan mereka namun ternyata ada orang lain yang kebetulan sedang lewat dan mereka curiga dengan suara-suara dari puncak bukit orang itu memanjat di larek gunung dan menyaksikan baik atau Ketetuan perang, salah satu isi penting ikrara pakaubah kedua ini adalah Dijantungkannya ketetuan tentang perang Pihak ansur berjanji akan membela Rasulullah Rasulullah alaihi wassalam Sekaligus harus berperang dan mengorbankan jiwa Semua itu dilakukan kaum ansur tangan bapak-bapak Sama sekali tidak mengharapkan apapun dari Rasulullah kecuali riduan Allah subhanahu wa ta'ala Qurais terkejut orang yang mengintai peristiwa ikhara tadi berteriak memberitahu peneluh Qurais yang tinggal di Bina tidak jauh dari Aqob Muhammad dan orang-orang yang pindah agama itu sudah berkumpul mereka akan memerangi kamu Walau cuma mendengar selintas, orang itu mengetahui maksud kaum muslimin. Dengan berteriak keras keras, dia bermaksud mengacaukan baik kaum muslimin. Orang itu berharap kaum muslimin jadi takut, gelisah, dan membatalkan perjanjian mereka dengan Rasulullah, Rasulullah SAW. Namun, tekad kaum muslimin sudah tidak lagi tergoyakkan bahkan dengan semangat menyala, Abbas bin Ubaidin berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah yang telah memutus Tuhan atas dasar kebenaran, kalau sekiranya Tuhan berkenan, penduduk Minah ini besok akan kami habiskan dengan kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kami tidak diperintahkan untuk itu. Kembalilah ke kemah tuan-tuan Dengan cepat dan diam-diam -diam, Kau muslimin kembali ke kemah mereka Dan tidur sampai pagi Seolah-olah tidak pernah terjadi apapun Agar tetapi pada itu Orang Quraisy sudah mengetahui Berita adanya ikram Mereka benar-benar sangat terkejut Para pembuka Quraisy berkumpul dengan cepat Dan segera bertindak mereka mendatangi para pemimpin rombongan haus dan kajeras Apa yang terjadi? Kami dengarkan di malam kalian menjanjikan sesuatu kepada Muhammad Ujar pemimpin Quraisy setelah lulu Tidak semua rombongan haus dan kajeras adalah muslim Kebetulan para pemimpin rombongan adalah mereka yang belum beriman. Tidak kalian pasti salah. Tidak, tidak seorang pun dari rombongan kami keluar perkebunan tadi malam. Bahkan para pemimpin rombongan dari Yastir itu, tadi malam kau-kau sini memang bergerak dia- dia. Mereka tidak memberitahu kau rombongan yang belum beriman tentang perjanjian mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya. Orang-orang korea -orang kembali dengan hati ragu. Sementara itu, dengan tenang, anggota rombongan dari Yastri berkemas dan berangkat pulang. Hijrah kaum ansor atau para penolong, demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjuluki para sahabat barunya dari kota Yastri. Sebelum kaum ansor datang rasanya dakwah Islam akan berputar di sekitar Mekah saja. Padahal seluruh penduduk Mekah sudah diancam habis-habisan oleh para pemimpin Quraisy agar tidak menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. orang-orang Quraisy tiba-tiba saja Islam sudah menjadi kuat menunjauh ia sana dan itu di luar jangkauan mereka apa waktu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya menyusul kaum Anshar ke Yasrib dengan sangat dini beliau memerintahkan kaum ini hijrah dengan berpetunjuk-petunjuk dan diam-diam agar tidak diketahui oleh kaum Mulailah mereka berhijrah sendiri-sendiri dalam kelompok-kelompok kecil Ya, seperti itu berbeda dengan dalam dilakukan Nabi Musa yang membawa kaumnya berhijrah dalam kelompok besar salibus ketika orang-orang tahu mereka melepani tahan mereka yang mencoba mengungsi itu kurung orang yang mencoba pergi berita seorang pemimpin mengapa tidak kita saja seru yang lain Apakah kamu sudah tidak waras, kalau kita bunuh, kabilahnya akan menuntut balas Kurais akan dipecah dalam perang saudara, itu sudah pasti akan menguntungkan Muhammad Tidak, tidak ada yang boleh dibunuh, hujuk saja supaya mereka kembali kepada sesembahan lama Iming-imingi dengan harta kalau perlu, jika tidak mau juga, siksa dengan keras Dimikin keras orang seperti bertindak, sampai-sampai ada istri yang dipisahkan dari suaminya. Kalau istrinya orang Quraisy ia tidak boleh ikut suaminya hijrah. Jika tidak menurut wanita itu akan mereka puluh. Semua itu rela dijalani kaum sini. Mereka rela berpisah dari keluarga, bahkan negara harta untuk berhijrah demi kebebasan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bersambung pada bagian 59. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum taufiq hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Tiga meter rasa kedil ini ini yang pagi miskin hati bersalah ke angkuh hati jika